Oke, okay, saya mau mencoba untuk sedikit Anda biar lebih mengerti sejarah adanya klub disebutan inti, ya. Sehingga kedepannya tetap lurus ke kitoknya, ya, ke, ke, ke filosofinya. Jadi bisnis MLM atau network marketing itu adalah sebuah bisnis yang harus dibangun secara sengaja Anda kesini sengaja gak? Ya. aduh aku gak sengaja ya tiba-tiba sampai di hotel ini ya Enggak <laughs> ada ya ya. Anda tidak sengaja bermimpi ketemu upline lalu promosi KDI, nggak ya? Enggak. nah bisnis ini dibangun dengan sengaja, tidak ada yang terjadi serba otomatis meskipun memiliki sebuah support system, memiliki sebuah kurikulum pendidikan yang bagus sekalipun, anda harus berjuang memasukkan orang ke sistem dengan sengaja. Kan tidak ada toh, anda diundang oleh apa anda tidak sengaja? Aduh, aku tuh gak sengaja yang kamu. Iya, ya bunda aku tuh juga gak sengaja datang ke sini gitu. Jadi di sini penuh dengan ketidaksengajaan. Gak ada, semua disengaja semua, semua direncanakan. Proses memasukkan orang ke sistem itulah itu adalah misi anda ya itu adalah misi. Anda. Kalau anda ingin memiliki sebuah bisnis yang berkembang ke seluruh pelosok Indonesia bahkan dunia, pertama adalah prosesnya adalah apa itu? Nah, mulai dari daftar daftar nama. Saya memasukkan dolen, nggak pakai daftar nama pak. Ya bisa saja terjadi tapi tidak terorganisir, tidak bisa diduplikasi. Ingat, lakukan sesuatu hal yang harus bisa diduplikasi. Duplikasi. Ya. Kemudian dari daftar nama, kemudian Anda janji untuk present presentasi. Anda pilih dari daftar nama itu, Anda janji, ketemuan, janji untuk melakukan presentasi. Kemudian setelah itu ada yang dari hasil presentasi itu ada yang hanya beli produk kepada Anda yaitu sebagai pelanggan. Nah, yang benar itu yang benar membangun bisnis network marketing itu mendapatkan pelanggan dari hasil presentasi bisnis. Bukan dari hasil jualan produk apalagi gelar tiket di pinggir jalan. Itu bukan pebisnis, itu pedagang teman-teman ingin jadi pedagang atau berbisnis nah. mendapatkan pelanggan itu dari hasil presentasi. Jadi anda jelaskan bapak ibu ini ada sebuah peluang bisnis yang bisa dijelas yang bisa dijalankan kapan saja di mana saja dan tidak harus menggunakan modal yang besar sehingga tidak ada risiko. Dan produk-produk yang dipasarkan di sini, tentunya yang namanya bisnis harus ada produknya, dong. Kalau enggak ada produknya, namanya money game, kan? Nah, ini produk-produknya kebetulan ada sebuah perusahaan, namanya PT NASA, menyediakan produk pertanian, perkebunan, perikanan, kecantikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari. Dan produk ini tidak dijual di toko-toko, ya. Nah, keuntungan anda apa untuk bisa menjalankan bisnis ini? Anda bisa mendapatkan harga diskon, harga yang lebih murah. Ya, kemudian anda bisa menggunakan sendiri produk-produk anda pilih-pilih sendiri produk yang bapak ibu butuhkan. Jika memang produk itu bermanfaat, silakan bapak dan ibu cerita seperti kalau bapak dan ibu sering memviralkan sesuatu di media sosial atau ketok tular dari mulut ke mulut. Nah. Dari situ nanti akan terus berkembang, berkembang, berkembang, berkembang dan uh, Alhamdulillah memang produk nasa ini manfaatnya luar biasa. Fungsinya luar biasa untuk kesehatan bagus, untuk pupuk bagus ya. Nah nanti Bapak dan Ibu uh, saya pinjami majalah ya, banyak bukti-bukti orang-orang yang gara-gara memviralkan peluang ini, gara-gara mempromosikan produk ini lewat mulut ke mulut itu akhirnya mereka memiliki bisnis yang besar. Nanti ini saya kasih saya tinggalin majalah. Bapak Ibu nanti bisa mempelajari. Nah, keunggulan-keunggulan di bisnis NASA salah satunya adalah bisnis ini suatu saat kita bisa mewarisi ke anak cucu. Ya, sama seperti ketika bapak dan Ibu cerita itu ya tadi seperti seperti apa? Orang jual bakso tadi ya nggak dapat royalti, nggak dapat apa-apa. Nah, kalau di sini perusahaan membalas jasa atas cerita yang tersebar dari mulut ke mulut. Ya ini ada buku 7 keunggulan bisnis nasa nanti bapak dan ibu bisa mem membaca nah inilah bapak dan ibu produk-produknya seperti ini manfaatnya ini, ada cerita tentang produknya dan paling bagus itu adalah hasil testimoni anda sendiri ini saya menggunakan ini Bu dulu waktu saya pakai cabut ini wah rasanya gatel-gatel nah, alhamdulillah pakai ini itu kebetulan cocok dengan kulit saya lalu ini waktu uh, keponakan saya, anak saya jatuh anak saya sakit, saya menggunakan ini dan kita juga ada kosmetiknya, macam-macam, Ini kalau saya ceritakan wah, habis ini waktunya, ini ada brosurnya nanti silahkan dipelajari dan kalau memang nanti bapak dan ibu serius untuk menunggu ini, bisnis ini ada pelatihan-pelatihannya ada pendidikan bisnisnya di majalah ini sudah lengkap jadi Uh, begitu saja nih bapak dan ibu nanti silakan ibu mempelajari dulu nanti dua hari saya datang ke sini barangkali nanti bapak dan ibu ingin bertanya kita diskusi setelah dua hari lagi kasih kesempatan mereka untuk mempelajari. 5 menit saya presentasi, nah, nggak ada 5 menit, nah, nggak ada 6 menit kan, terus apa? Ya udah makan minum mudah kalau disuguhin udah ngomong yang lain. Ngomong keluarganya, ngomong hobinya Buat orang itu senang dengan anda Ya, karena Kebanyakan mereka itu Tidak tertarik dengan tidak Hampir di atas 60-70% Orang join itu karena anda Karena orang itu senang dengan anda Padahal anda lihat Nasanya itu apa Ya, tau nggak buktinya Kalau anda punya sahabat yang sahabat itu percaya dengan Anda. Anda punya adik yang sayang sama kakaknya. Dan adiknya sangat percaya dengan apa yang diucap kakaknya. Enggak usah pakai kit, enggak usah pakai macam-macam. Dia ini ada bisnis bagus ya, kamu masuk ya biar kamu bisa sukses. Oh iya, Kak, makasih. closing kan langsung. Kenapa? Karena mereka bergabung bukan dengan bisnis bisnisnya, tapi bergabung dengan kepribadian Anda. Atap penting sekali Bapak dan Ibu untuk membaca buku-buku tentang kepribadian Ya buku-buku tentang personality plus, baca buku biar melek, biar ngerti, biar ngadepin orang itu nyantai, gak kaget gitu kan. Ngadepin orang yang judes memang sifatnya udah judes. Santai aja caranya me, caranya melawan kejudusan mereka, bagaimana. Ini ada orang yang sok minter orangnya sok gini, sok angkuh, gimana caranya menakutkan orang yang angkuh seperti apa. Itu di buku sudah ada, ada di buku personality plus, ada di buku people skill. Nah, seringkali orang itu takut melakukan presentasi merasa berat karena apa? Sebenarnya dia belum tahu ilmunya. Kalau udah tahu ilmunya ngadepin siapa aja mau ngadepin seorang apa namanya juragan ngadepin orang kaya mau santai-santai aja. Jadi kita bisa menguasai keadaan kalau kita punya il, punya ilmu. Bagaimana cara menularkan ilmu itu di home sharing? Home Sharing ya, kalau Home Sharing anda itu berkualitas karena lidernya senang senang baca buku, yang datang itu lo seneng. Karena kadang, -kadang sering plan Home Sharing saya itu yang datang cuma satu, besok nggak ada lagi, sebulan sepi. Nanti kalau tak undang makan-makan datang lagi, besok lagi nggak ada lagi. Kenapa? Ya tanyakan pada diri anda seberapa berkualitas se, seberapa or anda itu dirindukan oleh mereka. Coba kalau Bapak dan Ibu ini para konsultan, para stokis yang punya kepentingan untuk meningkatkan omset stokisnya. Kalau Bung sering anda berbobot, berkualitas, penuh dengan informasi yang membangun, penuh dengan informasi yang update, penuh informasi yang positif. Mereka itu lo kangen. Coba anda kalau udah seperti itu, Bu maaf ya Bunda ini setahun saya nggak KDI saya mau ke uh, Uni Soviet akan <laughs> mau pergi gitu ya itu kalau kalau dolan anda itu sudah seneng dengan anda itu mesti aduh gimana bunda nanti kita nanti home gimana anda dirindukan oleh dolan bukan sebaliknya udah dibuka udah dikini, kan, di sini enggak ada yang datang kenapa? hanya pada diri anda sendiri kalau stokis anda homesaringnya jalan, stokisnya laris ya laris mesti ya nah caranya bagaimana? untuk bisa menjadi guru yang baik, jadilah murid yang baik untuk menjadi guru yang berkualitas, banyak-banyaklah baca buku buku diulang, diulang, baca buku diulang, baca buku diulang ikut seminar seperti ini untuk menambah wawasan kenapa? karena cucuk itu cocok ya? Cocok itu apa? Impas dengan apa yang nanti Anda hasilkan. Ya, imbang dengan nanti apa yang Anda akan terima. Ya, karena ini memang tergantung dari impian Anda masing-masing kan. Anda nggak punya guru yang menilai Anda. Apakah apalagi Anda selalu menilai Anda? Enggak kan? Enggak ada evaluasi, enggak ada ujian toh? nggak ada semuanya tergantung pada diri anda sendiri. beda kalau dulu anda di sekolah waktu kuliah, saya yakin kalau nggak ada ujian anda nggak akan pernah buka buku. ayo jujur ya teman-teman di sini kita nggak karena ada ujian nanti anda tuh lulus semuanya ada kira-kira baca bukunya kuat nggak? nggak kuat. nah ini sama seperti itu, makanya penting yang namanya anda harus punya punya impian, punya target, punya keinginan untuk bertumbuh nah setelah mereka join dan ada yang pakai produk saja ada yang sedangnya jualan ada yang kepingin menjalankan bisnisnya maka orang itu akan aktif segeralah masukkan orang itu ke program pendih, kependihkan yang kanan termasuk kategori A jadi urutannya adalah ketika dia join oh ternyata orang ini menurut persangkaan apel melihat dari gelagatnya melihat dari cara bicaranya melihat dari cara melihat, melihat semangatnya ini bisa saya masukkan kategori A, oh kalau begitu segera saya masukkan ke sistem pendidikan masuk ke program pendidikan akhirnya mereka aktif, akhirnya dia menjadi seorang kor. Kor itu apa? menjadi inti dari pasukan anda itulah yang namanya distributor in inti, dan disitulah dia akan menjadi leader, dan disitulah anda memiliki momentum momentum itu sesuatu yang sudah berjalan tidak mau berhenti ya, seperti saya punya dolin Pak Iksan gitu. ini tak suruh berhenti NASA mau nggak dia? Nggak mau Pak Iksan, berhenti di NASA, ngapain? nanti aku aku jadi kaya loh ini terserah Pak mau kaya Pak Kayang, bahasa sudah terlanjur senang di NASA, sudah menikmati di nah, itu namanya momentum disuruh berhenti enggak ma, enggak mau nah sekarang tanya kepada diri anda sendiri berapa pasukan jaringan saya yang kalau disuruh berhenti enggak mau ya kalau banyak berarti momentumnya pak ba. bagus ada nggak yang didorong-dorong, disupport, dimotivasi, eh malah berhenti? <laughs> ya, itu artinya jaringan Anda belum memiliki titik momentum. Tugas andalah yang mendorong sampai orang sampai posisi dia ada di titik momentum. Ya, titik momentum itu apa? Titik momentum itu kalau jalan itu adalah pada puncak ketinggian jalan. Itu namanya titik momentum. Pada saat anda mendorong kendaraan naik itu kan butuh telaga kan, Wah, promosi pertemuan, dampingi, per dampingi online presentasi, dampingi membuat daftar nama, sharing tree, memotivasi itu kayak Anda dorong itu dorong terus sampai suatu saat.